Baiklah persahabat Leslar, dimanapun anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan Lewat channel Youtube The Sungkar Family Ini menghadirkan vlog saat Leslar, persahabat ya, tentunya menghadiri acara Launching produk Zaskia Sungkar X Lodial Sintiabel Abang El, Masya Allah selalu menjadi pusat perhatian banyak orang ya Gemes banget nih Abang Fatih sudah mulai aktif kembali masya allah nggak sehat-sehat terus bahagia terus semoga abang El selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua amin yuk yang ingin menyaksikan abang Fatih dengan aksi lucunya langsung aja ke channel YouTube Desemkar Family ya karena ada vitamin yang sangat membahagiakan nih diantaranya ada Abang L dengan aksi lucu dan sangat menggemaskan kemudian juga persahabat perhatikan ini ada kabar yang sangat membanggakan pastinya diunggahan IGSnya nya ke Rizky Makeup mengunggah sebuah postingan foto mobil mobil merek Honda persahabat ya dan tentunya kita dibikin salvo kalimat yang diposting Alhamdulillah makasih adekku sayang Lesti Kejora berkah selalu. Wow, nama Lesti bersahabat ya? Dicantumkan, ternyata Bunda Lesti memberikan sebuah mobil. Luar biasa, Bunda Lesti, mudah-mudahan rezekinya selalu diberikan kelancaran, dan semoga berkah barokah ya. Kita tentunya patut bangga dengan idola kesayangan kita. Diam-diam, memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Dan tentunya, per ya, ini bukan dari Lesti sendiri yang menyampaikan ini langsung dari orang lain. Masya Allah, tidak mengumbar-umbar. Lesti Kejora memang selalu the best, selalu membuat kita semakin bangga dan pastinya kagum dengan sosok Lesti Kejora. Selain dari Risky Makeup, kita juga keunggahan ke Gendis, per ya. ini, salah satu karyawan dari Leslar Entertainment. Masya Allah, ini juga mengunggah sebuah postingan, banyak sekali minuman yang berada di dalam kulkas, dan tentunya stafok juga dengan kalimat yang diposting. Best banget bu bos kita, Masya Allah. Luar biasa banget idola kesayangan, mudah-mudahan sehat terus, berkah barokah, dan semoga lancar rezekinya. Dan mudah-mudahan rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya, amin Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Leslar komik Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan bersahabat. ya Kita lihat dari Firahartati245 mengatakan Masya Allah semoga makin berkah rezekinya keluarga Leslar, amin Ada juga tanggapan lain dari Nama I Angel mengatakan Masya Allah makin berkah Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget ya Semuanya mendoakan Semuanya memberikan respon yang sangat positif Untuk Bunda Lesti Kejora Dan selanjutnya juga persahabat ya Jangan lupa Untuk warga Konoha Download aplikasi Cuan TV Yang sudah tentunya ada di Play Store, ya Dan jangan lupa juga beri bintang 5 ya Supaya full senyum bersahabat ya untuk Cuan TV ini Masya Allah kita dukung ya untuk warga Konoha Ini karya terbaik bangsa Masya Allah mudah-mudahan Lesnar Metaverse terus berkembang Semakin sukses dan jaya selalu Amin Kapan lagi bersahabat nonton langsung dapat Cuan Kita dukung yang terbaik ya untuk karya-karya idola kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru